Halo Sobat Youtube, kembali lagi ke Youtube channel aku, selamat menikmati Kalau saya, aku masih punya kesempatan yang sama atau semua yang pernah terjadi, bisa terulang lagi Sempatan yang ada Hanya sekali Sampai kini Masih ku cukup datangnya keajaiban Yang mungkin saja bisa memberiku Waktu satu kali lagi Seandainya Masih bisa ku lagi masih tak semua luka-luka kan aku... yang Aku Bisa memberiku Waktu satu kali Lagi Senang Masih bisa ku dapatkan Sekali lagi Satu kali lagi Masih Masih ada kesempatan, sekali lagi masih tertunda dan belum semua ku kan Aku tunggu sampai kau kembali lagi di sini. Harus kau dengar semua.